What is up? Kamu baru di Like motion Atau Kamu udah lama Tapi light motionnya yang baru Dan Kamu masih bingung cara penggunaan grab yang baik dan benar? What? Uh, bukan yang ini Ini grab youtubeku Sedih ya lagi turun <laughs> So hari ini aku akan memberitahu kalian Cara penggunaan grab From this Do this. Uh, enggak itu berbeda. So tunggu apa lagi? Let's go. Step one, download Light Motion. Ada kemarin mau belajar grab, malah bukannya After effect kan aku yang nggak bisa. Jadi download Light Motion aja, oke? Okay? <tuh> Kembali ke topik. Uh, saat kalian pertama kali pakai Light Motion, kalian pasti bingung. Huh, apa ini? Apa ini sejenis? Aplikasi trading? Tapi percaya padaku, ini sungguh bukan aplikasi trading. Jadi, kita bisa belajar graph sekarang? Belum maksud, kita masih jauh. Step 2, keyframe settings. Keyframe adalah salah satu komponen penting dalam penggunaan grab. I'm serious, it's very important. Jadi sebelum edit, kita harus memasang keyframe. Aku biasanya memasang keyframe minimal 2 keyframe aja. Maksimal terserah kalian, tapi jangan semuanya ini, oke? Okay? Buang-buang waktu. Dan jangan sekali-sekali menuju setting grab sebelum masang keyframe iya buat apa? soalnya itu pasti gak bisa dong step 3 grab setting setelah kalian mengikuti step-step di atas maksudnya di tadi saatnya kamu bisa belajar grab jadi grab ini penting untuk membuat animasi kita enggak datar-datar aja jadi yang punya datar, mohon disimak baik-baik, oke? Okay? setelah kita atur-atur posisi atau zoom awalnya animasi kita akan seperti ini kan jelek banget ya kelihatannya jadi kalian bisa setting grab seperti ini dan hasilnya Bum. 190 derajat terbalik daripada yang sebelumnya bukan? Hebat-hebat. Kalian juga bisa berkreasi suka hati. It's so easy to do, men. Percaya padaku. Dan kalau nentuin grab yang cocok untuk edit, misalnya smooth grab, ya itu tergantung kalian sendiri lah ya. Dan ingat, semuanya itu tidak hanya bergantung ke grab. Jadi pemasangan keyframe juga penting. Jadi contoh, misalnya kalian udah nemuin grab yang cocok Terus kalian mau copy Terus ditaruh ke clip yang lain Misalnya Kalau misalnya keyframe nya aja udah beda satu Yaitu udah beda dari yang awal Jadi mau gak mau kalian harus nentuin porsi keyframe lagi Atur ulang grab lagi eh, contoh, contoh lagi Buat yang masih bingung Hah, eh, banyakan contoh lu, pada Misalnya nih, kalian udah search smooth grab di google Smooth grab Udah search 2 jam gitu, ketemu Nah tapi keyframe yang kalian pasang kira-kira uh, jaraknya, misalnya kalau usah panjang panjang ya, dua frame. Coba lihat hasilnya sama apa enggak? Pastikan nanti animasinya bakal kayak wood gitu karena keyframenya terlalu dekat. Nah, kalau jaraknya kejauhan juga gitu, pasti nanti animasinya bakal kayak siput gitu, lama terus kira-kiranya ya, wood sama aja. Tapi gimana kelihatannya? Jelek atau bagus? Kalian coba nilai sendiri deh, jadi harus pinter-pinter lah nentuin posisi keyframe, oke? Okay? Uh, ya, jadi saya di sini bukan ngasih tahu grab yang kayak gini itu buat apa, dan kayak gitu itu buat apa ya Percuma kalau kalian pasang keyframe aja deket-deketan terus jauh-jauhan nggak ngotak ah. Saya di sini cuma ngasih pemahaman aja yang saya dapat dari pengalaman saya Kalau buat nentuin grab yang cocok itu balik lagi dari kalian Coba deh kreasi sendiri, pelan-pelan gitu kan, kalau lagi nganggur gitu kreasi grab yang ini cocoknya buat apa, terus bikin bikin editan kalian sendirilah pelan-pelan, santai aja, fokus ke proses, anjay Lama-lama juga kalian terbiasa milih grab yang cocok apa, dan editan kalian jadi gak kaku lagi, yeay. ya yeah, sepertinya sampai segitu aja yang bisa saya share ke kalian, dan ingat, tadi itu berdasarkan pengalamanku ya, kalau kalian lihat di orang lain beda ya nggak apa-apa juga sih. Kan pengalaman setiap orang berbeda-beda. Sepertinya sampai segini aja video hari ini. Kalau ada saran atau request tutorial ya silahkan komen. Tapi percuma juga aku ngomong gini. Pasti kalian gak ada yang nonton sampai akhir kan. Pasti ngaku lo, ngaku lo. So, sampai segini aja. Saya Aksu and I'll see you guys in the next video. Good bye. Good